Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini masih bersama Bambang Suripno untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan semboyan sederhana semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mengingat ini akun Bambang Suripno dan di channel Bambang Suripno dengan Bismillahirrahmanirrahim, mohon duastunya semoga dapat sebagai amal ibadah cara praktis membuat soal pilihan ganda lengkap skor dengan Google form yang kali ini kami tetap bersama dengan sederhana semoga bermanfaat dan lupa untuk memberikan share Mari kita ikuti seperti ini kalau kita sudah biasa menggunakan Google Drive kita berarti di sini sudah ada Google Drive ini drive saya namun kalau di sini belum ada kita bisa mencarinya di sebelah ini ada titik-titik 9 ini kita klik ya sudah muncul mudah di sini kita cari drive proses selesai, selesai karena kita ingin membuat soal maka langkah pertama adalah kita cari google, google kita yang berada di sini di lainnya, di lainnya kemudian kita cari google form formulir kita di sini formulir cari formulir yang sudah muncul sambil menunggu loadingnya. telah muncul seperti ini. di sini ada formulir tanpa judul. kita beri judul. misalnya kita akan memberikan soal IPS. Lama ini tercatat pada den kita formulir Karena nama, maka di sini telah jawaban singkat. Pilih jawaban singkat. Nanti jawaban singkat di sini. Nanti untuk nama ini supaya wajib diisi, maka di sini ada tulisan wajib diisi. Kita geser supaya uh, siswa kita mengisi dengan namanya. Ini, ini dan yang kedua misalnya yaitu nomor absen maka kita tambahkan bisa menambahkan lewat praktik di sini komputer sini bisa mengcopy dari sini. Misal kita akan mengcopy dari sini. Kita copy ya, muncul seperti ini. Maka ini kita tulis nomor absen Karena absen berupa angka, maka disini tulis angka adalah Sudah selesai. Tahapan yang kedua menulis identitas. Kemudian untuk tahapannya ketiga kita membuat soalnya. Maka untuk memisahkan identitas dari soal, kita pisahkan dengan tanda tambahkan bagian ini. Nah, pada bagian disini sini maka ini kita tulis. dengan benar, misalnya ada perintah seperti ini, nah, langkah selanjutnya ini berupa perintah maka kita lanjutkan dengan untuk menambahkan soalnya, tambah di bawahnya, soalnya. penulisan soal ini kita bisa menulis secara manual bisa menggunakan kopi pasta kita akan memberikan contoh uh, yang copy paste untuk membersihkan masih setia di channel Bambang Surypno belajar bersama berbagi ilmu untuk mendapatkan barokah dengan kesederhanaan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share-nya dan selalu ingat di channel Bambang Skripno Mari kita lanjutkan tutorialnya bisa kita sudah berdata soal nah ini ada soal misalnya kita copy wisata, perhotelan, nelayan nah. gitu nah, ini kita perbesar sudah jelas jadi ada sudah ada jawabannya Bahkan soal nomor. Di sini sudah selesai kita mendapatkan dua soal kemudian ini juga wajib diisi maka kita klik dan opsinya bisa kita acak juga dan seterusnya sampai soal yang kita kehendaki. Misal kita menginginkan soal 10 yang kita buat 10. Nah, ini hanya sebagai contoh saja sehingga cepat untuk membuat soalnya. Langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat bagaimanakah soal yang kita buat tadi ada seperti ini. Kita lihat klik pratinjau. Eh nanti wujudnya seperti ini apabila kita ingin mengerjakan, kita mulai selamanya kita bisa di sini bambang Dan nomor absen satu, kita baru bisa masuk ke Nah, ini kita perbandingkan. Untuk yang Agus adalah pariwisata perhotelan, nelayan. Hotel. Kalau di sini nelayan, nah, opsinya adalah berbeda. Kita perhatikan, nelayan, industri perikanan, nelayan, perhotelan, pariwisata, perhotelan. Namun yang Agus pariwisata, perhotelan, nelayan. Eh. Opsinya ternyata berbeda beda Jadi nanti apabila ini dikerjakan oleh anak-anak kita kali tidak hanya satu kali, maka ini jangan di sebar kita catit setelah pengiriman aja. Bisa ini kita catat. Kemudian presentasinya akan di uh, tampilkan status quo. pengiriman kita nanti ingin mendapatkan skor maka yang kita cetak adalah nilai poin saja kalau sudah selesai kita simpan sudah selesai kita simpan sekarang kita ingin membuat poinnya kita mulai Soal nomor 1 kita lihat untuk soal nomor satu adalah kuncinya adalah D, yaitu nelayan industri perikanan dan industri perumahan. Nelayan industri perikanan dan perumahan, maka ini kita pilih kuncinya ini. Industri perumahan dan kita beri skor yang berada di sini misalnya satu soal skornya lima nah, kalau sudah selesai sekarang soal yang nomor 2 kita lihat unit merupakan karena saat contoh kita nanti hanya 2 berarti sudah selesai kita mempunyai skor kita lihat berarti total skor kalau mengerjakan semuanya adalah 10 ini sudah selesai pembuatan soal kita dan seterusnya sampai soal yang kita kehendaki langkahnya seperti tadi untuk soal ini bisa dikerjakan anak kita untuk mudahnya nanti bisa dikirim lewat WA maka kita kirim, kita kirim, nah, kirimnya adalah lewat wira ya. Maka ini kita link ini kita buka tanda rute ini, kemudian kita perpendek, kita perpendek. Nah, ini perpanjangan oleh url inilah yang kita salin. nomor satu yoga oh, maaf absen yoga nomor tiga namanya yoga apa nah, ributnya adalah bunyi merupakan di sini sudah muncul poinnya lima nomor 2 kita kerjakan juga sudah ada muncul poin 5 Banyuwangi nah, kita pilih ini kalau sudah dikerjakan semuanya soal yang ada maka kita kirim nah, langsung muncul lihat skor jadi anak didik kita juga Jawabnya juga adalah lima karena salah satu yang salah yang mana yang salah adalah nomor ini 05 sebenarnya jawabannya tadi ada bukan Pak ini, kan ini namun jawabannya adalah ini ini yang salah jadi kita bisa mengecek dan siswa pun juga tahu kesalahannya lanjutkan langkah nah, berikutnya untuk mengetahui nah, untuk mengetahui bagaimanakah penilaiannya nanti kita lihat di respon sini, ada respon kita klik, di sini ada respon, sesua sesuatu kita yang namun kita akan mengetahui secara umum siswa kita seadanya ada 40 kita melihatnya dari sini kita membuat uh, speed ini kita buat ini kita membuat set baru soal IPS set baru soal IPS ini disinilah nanti kita akan mengetahui baru kita tulis set baru kita klik dan kita buat sekian skornya adalah lima nah ini jawabannya berasal dari ini, jawabannya ini nantinya dicampurin 400 ya nanti akan di sehingga ini mempermudah guru dalam menilai siswanya dalam kondisi seperti ini kita bisa pembelajaran online bisa mengisinya dan linknya pun bisa dikirimkan lewat Terima kasih Anda selalu setia bersama channel Bambang Sirepno Untuk belajar bersama berbagi ilmu Dan di penutup acara ini saya mengucapkan terima kasih Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat Tak lupa atas subscribe, like dan share saya ucapkan terima kasih pula Ingat channel Bambang Sirepno wabilahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh